Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Balik lagi di channel Geek di video kali ini gua mau coba ngebongkar sebuah bearing bearing jumbo bearing super besar. Wah ini bearingnya. Nah, jadi kita coba kira-kira dapat berapa ini kalau dijadiin golok. Ini bearingnya bearing bekas alat-alat berat. Kebetulan saya itu kerja di tempat yang lumayan berat, -berat gitu ya, banyak pompa, engine bekas-bekas gitu, kita banyak ada baca-baca. Ini. ini salah satunya ini ini kurang lebih ukurannya untuk diameternya kurang lebih berukuran 25 cm dan ketebalan Barangnya empat belas mili. ada satu senti setengah kurang lebih ya kita coba pakai api aja lah pada blender Bismillahirrahmanirrahim dapat kita potong ini nanti kita belah lagi belah dua pakai gerinda tangan aja pakai gerinda terlalu ini dibuat dibikin untuk ukuran kita 35 cm dapat ini bola-bola besinya juga satu buah pisau ini jadi ini. nah yang pasti tebal ini nih yang paling Luar biasa nih tebalnya nih diameter dalamnya. Untuk diameter dalamnya aja ini Sekitar 165 160 eh Sekitar. Sekitar 17 170 cm Ketebalan 70 Lebarnya, lebarnya 70 puluh, dan yang ketebalannya di turut yang paling fisik saja udah satu tiga, pincang lagi. kulit luarnya, kita udah balik juga ini kulit dalamnya kita tambah dua tebal banget lempahnya agak gitu. emas mantep-mantep gitu. ini untuk e, bagian dalamnya bayar garisnya ini ada 38 biji. ini cukup buat Buat satu buah pisau ini cukup atau Gukirin aja Untuk sekedar sekadar Untuk perbandingan Ini dengan ukuran bearing Segede gini aja kita bisa membuat Satu buah tantok knife Atau pisau pisau jepang ya Nah kalau untuk golok Ini segede gini udah cukup Golok ukuran 35 sampai 40 cm Ini ukuran jari segede gini aja cukup Silahkan hitung sendiri Kira-kira dapat berapa itu Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.